Selamat Hari Raya, Aidilfitri, Maaf Fitri Ma Zahir dan Batin Dari Yasin Amron So, kepada Tahun ini adalah Tahun yang spesial untuk Kita support Hari Raya Sebab semua orang tak boleh beli kampung Dan kepada yang nak pergi Beraya rumah adik-beradik tu, tolong Jagalah, 20 orang saya jatuh rumah Dan tak perlulah ramai-ramai Mungkin tahun ini berbeza Sikit, tetapi raya tetap raya So, jangan risau InsyaAllah, sama-sama kita doakan supaya COVID-19 ni berjaya akan diangkat akan di diangkat diangkatlah daripada bumi dunia semua ni lah Hmm, apa lagi nak cakap? Oh, sorry, lama aku tak buat video, kan sangat Nak aijah eh, kot Itulah kot, dan Siapa nanti, siapa sempat nanti posa lah 6 <laughs> Dan kepada siapa yang follow ya Amron Sekali lagi, aku nak Ucapkan semangat raya. Maafkan batin. Kalau aku ada salah, aku ada buat video yang terguris hati hampa. Aku minta maaf. Mungkin aku tak sengaja. So, kalau ada tak puas hati, boleh pilih tepi. Kita settle. <tipuluh> dah nak raya dah ni. Dah raya tak boleh balik. So, cuba-cubalah maafkan orang lain. Saya suka hati. Itu saja aku ada berada aku. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.